Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan teman-teman nih nah, Kali ini kita mau unboxing nih teman-teman Wah, kita lihat ini Ada kartu baru nih namanya Fortnite Trading Card Kim Wah, ini new edition Wah, ini ada beberapa jenis kartunya Kita lihat nih teman-teman Wah, kita unboxing ya sama-sama ya teman-teman Wow, keren nih teman-teman, ada Fortnite Trading Card juga ada yang perempuannya Nah, kita buka nih salah satu teman-teman Wow, keren ya Nah, seperti ini teman-teman Wow, keren teman-teman Fortnite, Fortnite juga Ini ada berbagai macam Fortnite nih Karakter ya Animasinya Wah, ini bau sekali nih Untuk kita bermain sama teman-teman Kita teman-teman Wah, keren ya Tuh lihat teman-teman Oke ya, kita taruh sini Oke, teman-teman, kita buka lagi nih Teman-teman Yang ini teman-teman Wah, lihat tuh teman-teman Wow, juga keren nih teman-teman Lihat Mantap teman-teman Karakternya luar biasa Bagus-bagus ya teman-teman Sip mantap teman-teman kita buka satu lagi teman-teman ya oke yang karakter yang berbeda Wah, wow, lihat teman-teman, wow keren wow mantap sekali teman-teman oke teman-teman, kalau video ini bagus jangan lupa di like, komen, dan share dan subscribe ya teman-teman kemudian kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa dikirim ke teman temannya ya di, di, di linkan ke teman temannya ke media sosial lainnya jangan lupa jaga kesehatan terus nonton video ini teman-teman ya dadah teman-teman, terima kasih, bye-bye